yang kedua yaitu sambutan ada dari sambutan yang pertama yaitu perwakilan dari karung taruh matisah yang begitu atau yang melakukannya Untuk dia kami yang tersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, melalui Allah, maha Allahu Rabbal Jalilah itu belum saya alami. Bapak Ketua Karantina Desa, kemudian Ketua Karantina Besung Kesing di Desa Sentana dan tak lupa rekan-rekan undangan yang tidak bisa saya sertakan satu-satunya. Semoga Allah berulang pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di Balai Kesung Kesing, Tulang. pembahasan pengurus karang musyawarah usul yang baru karena pada bulan kemarin karang taruna desa itu sudah terbentuk kepengurusan baru masa khidmat 2023 20 desa nanti apa yang telah dihasilkan dan apa yang telah dilanjutkan pada malam ini terkait cucu sentana, agar nanti dapat dukungan penuh dari teman-teman sekalian di sini, karena tanpa adanya judul sentana kami di Karambana desa tidak dapat menjalankan program baik itu saja yang sudah saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih disempatkan Untuk acara yang kedua Yaitu sambutan dari Alhamdulillah. Shalawat wassalam ala Rasulullah. Saya Muhammadin bin Abdullah. La haula wa la quwwata illa Yang sediri. Saudara kedua Karang Larang Satranjaya di itu Berserta jajarannya. Dan yang terhormat Ibu di kesempatan malam yang berat ini kita masih bisa sebut Sudah, yang mana atas nama pribadi saya, dan juga semua pengurus ini masih berkepanasan, insyaallah. kami tidak hai, hai, Pemurah di sana, mohon maaf ya. Sosok saya itu di malam yang penuh wajah ini nantinya siapa yang terpilih? Harapan kami akan dapat melanjutkan ucapan istasye dari kawan-kawannya di terutama ciptakan dari kawan-kawan bisa. Saya bukan program menjalankan dan juga sesuai dengan pos masing-masing. di sini ada beberapa catatan yang mana program-program di tahun 2023 yang kemarin sudah diteluskan melalui taruh-taruh di itu, itu sekarang Ini sebagian sudah ada yang tersalurkan diantaranya dana prakimustri dan juga. Eh, dan kiranya itu saja yang datang kami sempat kurang lebihnya mohon maaf yang bisa bersenya-senya akhirat walaupun mati selamat walaupun walaupun